Astagfirullah. Ih. Jadi kalian dari tadi berebutan Ih. handphone terus? Sekarang nih, dong. Uh. Hmm. Mana sih nih? <tuk> Emang kalian Lalu nonton apa sih? Uh. Seru banget kayaknya. Kalian nonton game balapan, Uma. Oh. Seru-seru deh. Gitu. Terus juga pengen pinjem buat main game robot-robotan. Seru loh, Uma. Oh, yang ini.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 Mudah-mudahan, kamu bersyukur. Quran Surat Arum, Ayat 46